halo teman teman selamat datang kembali di channel saya pada video ini saya akan memberikan website ptc yang membayar sangat tinggi ya satu harinya itu bisa sampai 3, 3 dollar sorry, 3 dollar per hari oke langsung saja kita buka sepunya itu ini Gunbox Gunbox ya Tunggu sebentar ya jaringannya agak susah nih. Ah dia. Kita keluarkan dulu ya. Berkat Oke okay, bagi teman-teman yang yang tidak mau repot saya sudah sediakan linknya di di bawah di deskripsi teman-teman tinggal klik aja ya ini tampilan awalnya genbox nih oke kita register nah, ini registernya. oke ini dia register oke di sini teman-teman bisa isi username teman-teman nama lengkap, tanggal lahir, email, di sini emailnya harus Gmail dan Yahoo ya, Gmail atau Yahoo, tidak boleh, tidak bisa yang lain, Gmail atau Yahoo aja yang bisa. Oke, di sini email, di sini ulangi lagi emailnya dengan email yang di atas, password, nah di sini, di sini tempat nih teman-teman uh, mau pakai yang mana nih untuk menerima uangnya ada payza, paypal, Payeer dengan alamat bitcoin teman-teman bisa pilih sendiri sesuai keinginan teman-teman lalu uh, ini pilih image verification ini diketik sesuai dengan gambar ya lalu checklist i have read bahasanya kita sudah membaca eh, syarat dan ketentuan pada website ini ya oke okay, setelah itu klik register sudah. setelah kita klik register kita akan menerima verifikasi ke email kita sudah diverifikasi melalui email kita login oke okay, kita login ya ya ini ada tampilannya oke untuk mendapat kompetensinya eh, piper kliknya pembayaran per ini ya kita perbesar, per, perbesar aja ini tampilannya di sudut kanan atas ini ada tulisannya armani ya kita klik aja armani lalu ini ada melihat iklan, baru ada mikrojeknya juga di sini. Ini yang sangat saya anjurkan yang dua ini aja nih. Oke kita buat kita buka ya, melihat iklannya. Nah, di sini banyak sekali iklan-iklannya. Satu iklannya itu dibayar 0,0005 plus satu poin. Nanti saya jelaskan lagi poinnya ini maksudnya apa. Memang sih kecil satu iklannya Tapi dia kali banyak Nih Kali banyak Dan seluruhnya ini Bisa sampai 3 dolar Nah nih banyak nih Banyak kan Jika kita Lihat semua iklan-iklannya Bisa sampai 3 dolar Lebih ya 3 dolar lebih Oke okay coba tes kali ya ikannya oke kita klik ikannya kita tunggu saja ini ada tulisannya flash white mau nunggu ada loading barnya kita tunggu loading barnya sampai penuh oke setelah loading barnya penuh Nah, di sini ada untuk verifikasinya, bahwasannya kita bukan robot. Pilih gambar yang terbalik, katanya. Oke, kita klik gambar yang terbalik. Oke, sudah kita klik. Kita akan mendapatkan. Nih, tanda checklist, thanks for watching. Terima kasih sudah melihat. Sudah, sudah ada tanda checklist, kita kembali aja. Oke, okay, kita sudah selesaikan satu iklan Lakukan ini berulang kali Sampai semuanya ini habis Dan kalian akan mendapatkan 3 dolar Oke okay. Dan satu Nah, ini satu lagi Untuk yang poinnya tadi Kita kumpulkan poinnya Supaya kita bisa dapat Mengerjakan mikrojob yang kita ambil dari Elmani tadi yang sebelah kanan atas ini ada micro jobs di micro jobs ini kita bisa lap, kita kerjakan setelah kita melihat 1000 iklan lebih dari 1000 iklan ya tunggu aja ini jaringannya agak lemot nih oke okay, ini kita harus melihat 1000 iklan atau 1000 poin atau upgrade member jadi bagi kalian yang tidak mau mengupgrade member kalian bisa dengan cara ini melihat 1000 iklan atau mendapatkan 1000 poin dari iklan-iklan yang tadi ya oke itu aja itu aja dari grand box yaitu ya, aja ya. Ini juga di sini ada forumnya jika bila jika teman-teman mau berdiskusi, menanyakan sesuatu pada user-user lain, teman-teman bisa login di ini ya forumnya. Dan pembayarannya itu ya inilah dia ya, Faiza bisa Bitcoin, bisa Payeer dengan bisa juga PayPal ya. Nah, ini ya, di forumnya teman-teman bisa sharing Tanya jawab, oke. Okay. Saya rasa itu aja sudah cukup. Uh, jangan lupa klik subscribe dan like video ini ya. Oke, okay. pada video selanjutnya saya akan buat uh, bukti pembayaran dari website ini. Oke, okay, terima kasih telah berkunjung di video saya dan di, di channel saya tunggu video selanjut selanjutnya sampai jumpa